Jadi harapan saya kalau hari ini ada 6.000 orang menikah, setelah nanti masuk di dalam aplikasi ini, kita tahu siapa yang anemia, siapa yang undernutrition, alamatnya di mana. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa faktor-faktor dekat yang menghasilkan produk kehamilan dalam hal ini bayi dengan Stunting, sangat jelas. Oleh karena itu, ketika kita ingin menurunkan angka menjadi 14 persen, dan tentu ingin menurunkan angka kematian ibu dengan sedekat mungkin dengan angka 70 per 100 kelahiran hidup, maka sebetulnya faktor-faktor ya, determining faktor yang ada sudah bisa dilihat. Yang pertama, remaja yang mau nikah yang anemi dan undernutrition, lebih dari 33 persen. Ibu hamil yang kemudian berlanjut dari remaja menjadi ibu hamil, ini anemi mencapai 48 persen, data risiko terakhir. Kemudian yang lahir, yang ukurannya panjangnya kurang dari 48 cm 22,6 persen. Yang belum waktunya sudah lahir, itu 29,5 Prematur, preterm, itu. Yang berat badannya lahir kurang dari kilo setengah 11,7 persen. Sehingga tampak sekali, angka-angka ini menunjukkan lokus-lokus yang bisa di-treatment sebetulnya. Sehingga ketika kita tahu bahwa satu tahun ada 2 juta mendekati 2 juta pernikahan di Indonesia. Dan dari 2 juta itu sekitar 1,6 juta melahirkan di tahun pertama. Dan dari 1,6 juta itu yang jadi stunting sekitar ratus ribu, maka jelaslah bahwa kalau kita mau menghadang yang mau nikah ini, 2 juta ini, di screening, tidak hanya di counseling, tapi Periksa HP, lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan. Tentukan apakah dia under nutrition atau tidak. Apakah dia anemia atau tidak. Nah, Saya kira ini suatu yang sangat strategis. Karena apa? Karena semua yang mau nikah umumnya mau untuk melakukan sesuatu, Ya, Sehingga BKKBN membuat aplikasi LCMIL. Kita kerjasama makan dengan Kementerian Agama dan juga nanti Kementerian Kesehatan. Untuk bersama-sama menangkap itu. Sehingga kalau sekarang itu satu hari ada 6.000 orang menikah. Jadi harapan saya kalau hari ini ada 6.000 orang menikah, setelah nanti masuk di dalam aplikasi ini, kita tahu siapa yang anemia, siapa yang undernutrition, alamatnya di mana. Dan kita bisa mengirim modul kepada dia secara virtual. Dia harus melakukan apa. Inilah yang, yang penting sekali bahwa kita menangkap Uh, 2 juta setahun Untuk kemudian terseleksi Tertreatment dengan baik Sebelum hamil Mudah-mudahan dengan cara begitu bisa menghadang stunting ribu stunting Pertahunnya yeah. Ibu sekalian yang saya hormati Juga kemudian Kalau kita bicara selama hamil Kemudian melahirkan Maka BKKBN juga Memberikan pendamping keluarga Untuk mendampingi yang mau nikah Yang Hamil, kemudian yang melahirkan. Dan tentu kita mulai menggeser mindset kita. Yang biasanya pikirannya itu pre-wedding, pre-wedding, pre-wedding. Habisnya puluhan, bahkan ratusan juta, kita geser. Menjadi pre-konsepsi, pre-konsepsi, pre-konsepsi. Bagaimana istrinya anemi tidak? Bagaimana suaminya merokok berat enggak? Gitu. Supaya kehamilannya sehat. Saya kira sudah saatnya lah. Kita tidak bisnis as usual, tapi harus langkah-langkah kon konkret yang ada di desa konvergensi dengan pendamping keluarga yang terdiri dari PKK, bidan, dan kader PKKBN, kemudian eh, mengawal Ibu Hamil dan yang mau nikah menjadi suatu langkah konkret konvergensi di tingkat bawah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ketika lahir, tadi saya sampaikan, ada eh, 29 setengah yang prematur, maka mau mau diapakan, ini harus ada langkah. Sehingga Ketika pendamping keluarga juga melaporkan, sekarang ini sehari bisa belas ribu di seluruh Indonesia melahirkan. Ketika melaporkan panjang badannya itu berapa, berat badannya berapa, umur kehamilannya lebih enggak dari 37 minggu. Maka hari ini juga kita tahu siapa di mana yang prematur, yang panjang badannya kurang, yang beratnya kurang. Sehingga treatment cepat. Ya inilah barangkali melalui spirit yang kuat untuk kita merawat kehamilan, menyiapkan kehamilan, dan juga tentu merawat di seribu hari kehidupan pertama, maka insyaallah akan menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, dan juga menurunkan stunting. Dan kemudian semua itu bermuara pada SDM yang unggul untuk Indonesia Maju, menyambut bonus demografi yang memang harus memiliki SDM yang unggul untuk Indonesia MAS tahun 2045 sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kita bisa menyiapkan SDM yang unggul untuk Indonesia Maju.